Kaf Osmani muka ya. 230 milyar, Insya Allah. بِسْمِ من مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَال لَّا يأتيكما طَعَامٌ تُرْزَقُونَ كما بتأويله قبل أي يأتيكما، ذلكما. وهم بالأخرة هم كافرون والتابعة من لا إبراهيم Aqwa ya'qub, ma'kan lana an nushrikah bilahe min من فضل الله علينا وعلى الناس يا الله ولكن أكثر الناس لا يشكر الحمد لله <ترجمة> <تصفيق> يا صاحبي السجناء أربم متفرقون خير أم اللام الواحد القاء Ma ta'budun min dunihi illa asma'an sammaitumu haqam Ilah asma ala antum wa Ma laa allah inil hukmu تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ <سغلوم> ۚ <سغلوم> <سغل> <ذلك> الدِّينُ <القيام> لكن أكثر الناس لا يعلمون. Ya sahibai s-sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطير مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفَرُ ya alhamdulillah beberapa keratan ayat Allah daripada surah Yusuf 37 hingga sampai kepada 40 satu dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur dihadapan Allahus sami'ul basir al-alimul hakim al-ra'ufur rahim al-hayul qayyum al-ladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur ialah Allah tuha kita selalu bersama kita dengan segala sifat penyayangnya ia menambah pahala cahaya hidayat taufik rahmat barakah iman ilmu amal salah darajat yang tinggi dan sekatan sembuhan daripada segala penyakit zahir batin dari sekilang kita amin ya kemarin dua orang sahabat pemuda masuk gok, masuk penjara sekali dengan dia tu tanya mimpi dua orang tu maka so pertama dia kata aku nampak aku ni duduk perah so yang kedua dia kata aku nampak aku ni satu hari duduk pikul roti tapal aku orang mai makan roti tu suruhlah nabi Yusuf sebagai orang yang dia berwasa kata orang cucu mari tamnai mari gapo takbil mimpi dia lalu tu Yusuf dia kata la yati kuma taamun sebelum daripada nak tak mimpi mungtu aku tahu belako bagai hak mau makan hari-hari dia sebelum siapa ke mungku tahu dia Subhanallah Ani ilmu Allah Ta'ala wika Yusuf Yang tidak beri kepada orang lain Ya Allah Qabla an ya'tiakuma Belum nak siapa Memakan makannya Hak disedia oleh Pihak yang sedia makannya itu Aku tahu dah Aku tahu sendiri aku kan Tak Dhalikumamimma'alamani rabbi Demikian itu ialah perkara yang sebahagia daripada perkara yang diajar kepadaku oleh Tuhan aku. Allah Ta'ala ajar kepada dia, rakyat kepada dia. Nah, Dari manakah kamu mengetahui ini? Ada orang tanya lah. Adakah pengetahui para tukar melihat orang tangan kamu ini? Atau Yusuf itu jawab itu bukit bukan okay, aku tukar melahak nak tanya, orang tah ni tetapi Allah yang mengajarkan daku ilmu itu ilmu beseng tabai mipi tahu setengah-setengah perkara Allah Taala mai duk buat ayat ke dia dia nak tarik perhatian oranglah kepada kelebihan yang tahawi kepada dia hayadanaknya inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa humbil akhiratuhum kafirun jadi nak jing masuk waktu ya nak dakwah lah sesungguhnya aku ni ni sebab aku tahu belakang dah tu haiwayat aku lebih kurang tu aku tolak segala ugamah kawan aku yang tidak beriman kepada Allah aku tolak belakang serta tidak pula percaya pada hari kiamat kufor dengan hari kiamat aku tolak belaka pakuk lah ana aku wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa ya'qub dan aku ikut berpegang dengan agama ayahku tok nenek moyang aku orang arab yang panggil abab belakang kalau orang belum ada dia ibrahim ni che riyalah ishaq tau dia Yakub bapa dia siri-siri nabi cha tou pa anak jadi nabi belaka parat patu dia kata maka lanana an nusyrik billahi min syai tak ada patut dan tak ada sebab kita nak bersyirik dengan Allah sesuatu pun tak ada sebab tak tak, tak patut dan tak ada sebab atau kata apa nak syirik Allah Taala maha kuasa syirik apa dengan dia tak tambah barang tak pakai kat atas kepala dia tak kena belah tu zalika min fadlillah <tuh> alaina dimakan itu ikut agama Allah tu adalah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada manusia Allah ugamo ni fضلullah ugamo ni hai hey, uma isla ugamo reti kata tuhan tu tuhan tu, kita kita adalah hamba dia mesti kena beribadat menurut dia atur kepada kita dalam al-quran dan hadis dia hadis nabi dia tapi walakin aktsarun nas la yashkurun akan tetapi kebanyakan manusia tak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala la'udzubillah kebanyakan Allah ta'ala harapan isya tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah kelebihak Allah tak ada pihak nak terima, tak ada pihak nak syukur sebab hari ni betul, orang Islam pun sendiri pun tak syukur, bagaimana kau orang bukan Islam, la'udzubillah la'udzubillah wa la'udzubillah Ya sahibai isin ni dakwah lah dia Ya cara nak dakwah ni pun kena no, ya, Ayat agak kelebihan sikit-sikit tarikah tu Kan dengdut orang okay, daripada kan Gapada Kuam Dhingam hak kita tu Ayat no, agak sikit-sikit Ni kita tengok isu Ayat oh, tak aku tahu begini. Jadi ya, orang suncah ya, nak mengayat Barang suncah dia mboh Selalu dah Mbohnya mboh tawahid ya Tawahid tu gamau mana, mana ya tauhid. Nah Ah oh, malak sungguh ya isi sahibaisi etuaj hey, tuat wa sahabatku dalam penjara a arbabun khairun am wahidul qahab banyak-banyak tuhan lebih malak kau kan no. ataupun tuhasu so, tapi qahar Harni mana kata sangat gagah. Muna mana mana? Bahak ni sae ya gagah. Dak pun gitu sa seneng. Pakak banyak-banyak taruh belaka tu nama. Bahasa Tuhan ni mengelat bahasa. <tos> <tos> <tos> <tos tos> bahasa dia. Arbabun mutafarriqun. Ya tafarraq ni mambui arti Bahasa dia tu yang ambil kalimah guna tertinggi sangat Allah. A'arbabun mutafarrikun At-tafarruku Fitnatun wa da'fun Nah Khairan Amin wa amillahu Al-wahidul qahar So'allah dia Tubuda ahluhul nyawa Orang yang tak cari mana Boleh gerti Inilah ajar yang Allah tauhid. Kru'ayah eh, panggil Tauheq Quran ni mudah, habis-habis mudah Tak ada kena ada lain Acik tak erti dengan Haji Tauheq ni Acik tak tahu tak apa lah Mana Jaga balam nak Ma ta'buduna Min dunihi Puak mung ni Puak orang-orang ada menyembah Lain pada Allah ni Mereka itu kamu tak sembah Mereka Mereka perkara yang kamu sendiri tak nama Hak ni nama tu, hak ni nama ni Kamu sendiri duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk Antum wa'aba'u kummung dalam tu nenek mo'yaymung dulu pastu tu pun pergi, hak ni nama ni, hak ni nama ceng, hak ni nama wik Masya Allah, ya buah belakang nama Sahabat apa? Sahabat yang nak ingat ni ha hari ni sembah duit asal sembah cek nah nau gib la ilaha illallah boh lah, nama apa kita tahu nama apa semua tu ma anzalallah biha min sultan tu eh tak ada turun penyataan eh, yang ada hujah ada dalil yang terang tak ada mung duk kata cara mung gitu duk peleng tukak kau tak tahu ke mano mung Inil hukmu illa lillah. Kalau begitu sebenarnya hukum yang menentukan amal ibadat dan cara hidup semuanya hanyalah bagi Allah jadilah. Apa dia dia banyaknya? Hak ning cara dia Tuhan dia, hak pula cara tu pahan ni puak ning Tuhan ning, puak ning Tuhan ning. Ya Allah, jadi kecil ke Tuhan? Al-Wahidul Qahhat asib besar. Amara Tuhaha akat hukum Tuhan itu amara Allah ta'budu illa iyah. Tuhan suruh supaya jangankan beribadat beribadat kecuali kepadanya nya dinul qayyim itulah cara hidup yang lurus. Yang kata itu agama-agama ni jadi pelangi. Nampak mula nak sembah berkeraslah sebut agama. Berkata itulah cara hidup yang lurus. Nak kata agama boleh, tapi maknanya lebih kita berasa tertakak. Kalau kita orang Islam ni cara hidup. Zalikah dinul qaim cara hidup yang lurus betul. Walakin akhera nasi la yaglamun akan tetapi kebanyakan manusia tak tahu kata inilah cara hidup. Tadi walakinna aktharun nas la yashkurun ani walakin aktharun nas la ya'lamu Semua ni Allah taala cerita kata inilah Yusuf dakwah isi dakwah Yusuf ni isi ceramah Yusuf alaihi salam bila Allah taala cerita dalam bahasa Quran ani kala kalamullah dahlah ni bukan kalam Yusuf tapi cerita hikayatan an kalam Yusuf alaihi salam Masya-Allah, comelnya ya Allah. Ya sahibus sayn, hai hey, dua orang sahabat Sepenjara dengan aku. Ni ingat takbehlah, nak boleh takbehl pun. Ya dakwah dulu. Dakwah, hui dulu bagi hak sungguhlah. Takbehl ni nah nombor dua. Amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamra. Adapun takbehl mimpi kamu itu ialah Salah seorang dari kamu itu maka ia akan memberi minum airak kepada tuanya kepada kepada kepada token dialah. Mimpilah tu mun satu hari akan keluar jadi orang tukai aek ai kepada raja. Aek ai arak daripada anggun. Wa ammal akhar ada pen sore lagi tu yang mimpi katanya dia ada junjung roti buat tu buang main makan roti dia tu oh ni bahayam fayus labu mu'akna nak kena bunuh mu'akna kena palang yus labu tu makna kena palang fata'kulutairu min raksih maka buang main makan palang oh bahayam ni bahayam qudya al-abr Itulah penjelasanku terhadap perkara yang kamu tanya aku untuk oyah hamim Ya itulah cerita Nabi Yusuf alaihi dengan dua orang mad'uwin dia pemuda yang dia dakwah Mudah-mudahan kita erti uslub seorang nabi ini tidak ada benda yang nabuh Allah Ta'ala wari cerita Nabi dalam quran Malaikah dalam tu Adanya utahan banyak-banyak Adanya pengajaran banyak-banyak Nabi Yusuf bukan kacaknya Ini lah cerita ia Tapi Allah Ta'ala dia Gapa yang panggil Screen make Kau buat satu klip tu Ambil hak Mekah-mekah Ini -mekah. dia hantar mekah-mekah Da'wa tu Yusuf fissijin dakwah Nabi Isa dalam penjara dan cara dakwahnya bagaimana nak dengkuam sonca orang uer ngarulu patu boh bagi hak kita patip ting patu hak kadak dia tu boh belaka tu tu usul dia usul dakwah nah cara dakwah ni patut kita mikir dari tengah haji buat dakwah buat nabi ni dakwah yang molek kena belaka dah camanya ingat baik-baik kata bukanlah usul yang betul dalam dakwah mana kata orang masuk Islam belaka dak Ha, ni cara nak boleh lepah kawajipai pendakwah dalam berdakwah manakala hidayat dia tanya Allah Tuhan nak buka hidayat tak saya buka tu Allah Ta'ala kuasa pula muna rakyat setara mana teriak sepanjang langit tengah petai tengah langit pun hak Tuhan tak celak mata dia buta tak nampak situ walau petari tengah langit pun nampak tak walau petari tengah langit orang buta yang Tuhan tak celak mata dia tak akan nampak bagi tu tapi kewajipan mu nak lah ana dakwah mu supaya tahi tengah langit kewajipan seorang nabi baik seorang maka saka nabi nawi dakwah dia secara jelas secara cerah barulah habis tanggungjawab dia wama ma alaina illa al balaghul mubin balag penyampaian yang nyata cerah supaya tahi tengah langit atu wajib pasal seorang rasul dan nabi dan pendakwah-pendakwah. Jangan kecak tak boleh nak pegang palah hujung ta'alaih nak seru tak boleh kecak dahlah tu tu. Orang tak pandang kecak belah Nah, orang tak nak kecak pandan boleh, orang tak nak pandan kecak ada belaka. Nah, Tuhan wajib tak serupa kan. Lalu tu amalaika ilal bala'ul mubi. Walau bagaimanapun tiat-tiat orang wajib Baliru anni walau ayah Lepas tu, mesti dah Siapa ayat Siapa baca yang itu? Biar orang dengar, ayat Ayat tu cerah-cerah dah Ayat tidak ada yang gelap Kata akita Kalau nak gelap pun nak cerah, nak gelap Kata ayah kita. ayat cerah sama Sebab ayah tu mana kata cuaca Ayat-ayat ni mana kata cuaca Sebab tu Allah Ta'ala Nabi Yesus Siapa ayat Allah Sapa ayat kepada manusia. Hak kita dah ajar Al quran kepada anak-anak yang ladah tu. Di ya, antaranya bali wa'ani wa, wa ayah dah. InsyaAllah Ta'ala dah. Nah, Sekadar tu lah hari ni. Mudah-mudahan kita bersama dengan Surat Yusuf. Dalam masa yang ada Paklimen Ahri lagi. Dalam apa dia majlis. Ma'al-Quran. Ba'ada salatis subahi. Wallahu'al-muwaffiq wal-hadi. لأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وافوِض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك الحمد والشكر يا الله